Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama Kunci jawaban halaman 58, 60, dan 62 Pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik kita langsung akan menjawab di halaman 58 Kita akan menjawab 7 pertanyaan yang ada di sini Kita akan menjawab dari pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan Yang disebabkan oleh alergi Pencetus alergi misalnya udara dingin Rambut, bulu kotoran, debu atau tekanan psikologis Kemudian untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah Pada organ pernapasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernapasan Jawaban ketiga, gejala awal penyakit asma adalah batuk terutama pada malam atau dini hari Sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar Untuk pertanyaan keempat jawabannya adalah Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi Serangan batuk hebat Sesak napas yang berat Napas tersengal-sengal Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut Sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk Dan kesadaran menurun Berikutnya Kita akan jawab soal nomor 5 Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan Karena bisa mengancam jiwa penderita Jawaban nomor enam, posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Ketujuh, tidak ada. Alternatif ada, sebutkan nama orangnya. Oke, di sini kalau kamu punya teman atau saudara yang mengidap asma, kamu tulisan, tuliskan saja namanya, kalau tidak ada, tuliskan saja tidak ada ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di halaman 60 Pertanyaan pertama, nama properti yang digunakan pada tari piring Yaitu piring Kedua, nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayah adalah rebana Masih di halaman 60, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu Kemudian diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok lain dalam kelasmu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud properti tari? Jawabannya, yang dimaksud properta, properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna. Pementasan tari ya. Guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Pertanyaan kedua: Benda apa yang dapat digunakan menjadi proper tari, properti tari? Jawabannya, benda yang dapat digunakan menjadi properti tari adalah selendang, boneka, keris, payung, topeng, piring, kipas, dan sebagainya. Misalnya: Tari piring menggunakan properti tari dengan piring Pertanyaan ketiga suat, Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Jawabannya Suatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari Yang akan disampaikan Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan Properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari Properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya Properti yang digunakan harus menyatu dengan gerakan, pakaian, tema, dan makna Pertanyaan keempat Apa fungsi proper properti tari? Fungsi dari properti tari ini adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika tarian yang ditampilkan. Fungsi lainnya adalah sebagai media penyampaian pesan atau makna dari tari yang dipertunjukkan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 62. Apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pada pernapasan? Terasa sesak di nafas yang penyakitnya dikenal dengan asma. Berikutnya kita akan menjawab di kerjasama dengan orang tua. Apakah di lingkungan sekitarmu? Ada yang menderita penyakit pernapasan sejak lahir. Jika ada, apa nama penyakit yang diderita? Bagaimana cara mengobatinya? Baik, mari kita jawab. Ada nama penyakitnya asma, pengobatan asma secara alami, berbagai jenis obat asma biasanya. Diberikan oleh dokter dalam jangka waktu yang agak lama Kepada penderita asma Namun pemakaian obat jangka panjang Juga akan menyebabkan beberapa resiko kesehatan yang lain Di bawah ini terdapat berbagai cara mengobati asma Dengan jenis obat alami yang efektif untuk menyembuhkan asma Mengurangi, mengurangi gejala asma dan menjadi terapi, menjadi terapi untuk mengatasi gangguan asma Baik, nanti kita akan lanjut ke halaman 64 sampai dengan halaman 71 Sekian dan terima kasih ter, atas menontonnya video kali ini Dan saya sangat senang adik-adik sudah mensubscribe channel ini dan saya ucapkan banyak terima kasih Semoga channel ini dapat saya kembangkan Sampai adik-adik nanti SMP ataupun SMA Baik Semoga bermanfaat Jangan lupa follow IG saya di Ayasmaru. Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh